Upaya turun tahta istana kegelapan telah ditekan oleh tindakan tepat waktu Lindung dan kecemerlangan Kingtan sebelum bisa lepas kendali. Ini tidak hanya memungkinkan Darkness Palace untuk tetap utuh, tetapi juga memungkinkan Kingtan untuk memperkuat genggamannya. Mulai saat ini, dia akan menjadi penguasa istana sejati dari Darkness Palace. Tentu saja, mengingat posisi istana kegelapan di wilayah Suan Utara. Tidak salah untuk memanggilnya permaisuri wilayah Suan Utara. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Lindong. Dia tidak pernah berharap bahwa hari itu akan tiba di mana tanda kecil ini akan mencapai prestasi yang akan membuat dirinya sendiri terdiam. Namun, prestasi ini membuatnya merasa tidak berdaya. Dia hanya berharap agar dia menjadi seperti dia di masa lalu, seorang gadis yang lucu. Konyol dan dimanjakan yang bisa bersenang-senang sepanjang hari Apapun Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan Dan Lindung hanya bisa menerimanya terutama ketika dia akan marah Gadis itu akan segera menjadi kesal dan menunjukkan ekspresi pasrah pada omelan atau pemukulan Menyebabkan dia tertawa dan suasana hatinya membaik Karenanya Dia hanya bisa membiarkan masalah hukuman terakhirnya beristirahat Pada akhirnya apa yang membuat Lindong menghela nafas lega adalah bahwa paling tidak perasaan tulus yang sama dari hati dari beberapa tahun yang lalu tetap ada ketika menghadapi Kintan. Perasaan murni ini adalah alasan utama mengapa Lindong membiarkan Kintan yang bertindak menyedihkan untuk bermain-main di masa lalu. Meskipun dia sangat menyayanginya, jika dia menggunakan taktik curang pada orang-orang yang dekat dengannya, Lindong akan benar-benar kecewa padanya. Ini adalah tabu terbesarnya. Setelah akhir upacara, Lindung menghabiskan hari-hari berikutnya beristirahat di kota kegelapan. Dengan situasi di Darkness Palace yang baru saja stabil, King Tan jelas memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Akibatnya, tidak mungkin bagi Lindung untuk dengan paksa membawanya pergi. Saat ini, dia hanya bisa menunggu dia untuk menyelesaikan semua masalah ini. Beberapa rumah bambu berdiri di dalam hutan bambu terpencil. Pemandangan jernih melalui pemandangan hijau gelap membuat seseorang merasa riang dan santai. Lindong berbaring telentang di depan rumah bambu dengan daun bambu di mulutnya. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya, membuatnya merasa malas. Setelah berbaring di posisi ini untuk sementara waktu, dia mendorong tubuh bagian atas ke atas dan melihat ke depan di mana seorang wanita cantik dengan gaun putih memegang pedang sepanjang tiga kaki. Saat pedang menari ringan, Sosok anggunnya mirip dengan kupu-kupu. Itu adalah pemandangan yang indah yang mengguncang inti seseorang. Menyaksikan seorang wanita melakukan tarian pedang sangat menyenangkan mata. Terutama ketika wanita ini memiliki penampilan yang sangat indah. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bayangannya yang cantik. Yang terakhir tampaknya telah merasakan tatapannya. Dengan kedutan ringan pedangnya dan ketukan ringan ujung jarinya. Selusin daun bambu melesat ke arah Lindung seperti pisau tajam bersinar. Lindung tetap tak bergerak, membiarkan daun bambu yang tajam menyapu tubuhnya dan meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah di sekitarnya. Ling Qingzu menyimpan pedangnya, berjalan dan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia melirik Lindong. Banyak seni bela diri yang dia praktekkan adalah untuk mengejar kondisi pikiran yang tenang dan tenang. Dan dia agak bangga dengan kekuatan mentalnya. Bahkan para ahli luar biasa yang memimpin pasukan yang luar biasa tidak dapat mengguncangnya. Satu-satunya pengecualian adalah pria di depannya. Satu pandangan darinya membuatnya tidak bisa menenangkan hatinya. Untuk apa sebenarnya dia dilatih? Lindung menatap ekspresi Ling Kingzu dan tidak sadar tertawa. Duduk dan istirahat. Kamu pasti agak lelah setelah mengikutiku melintasi jarak yang begitu jauh ke wilayah Suan Utara, bukan? Ling Kingzu sedikit ragu. Dia sedikit menyapu tanah dengan tangannya yang putih lili, sebelum dia duduk dengan lembut di depan rumah bambu. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan yang ramping untuk menghalangi sinar matahari yang bersinar melalui celah-celah daun bambu. Cahaya sinar matahari di tangannya menyebabkan ekspresi dingin dan jauh di matanya perlahan menjadi lebih lembut. Dia sedikit memutar kepalanya dan menatap wajah Lindong yang lesu, menggigit bibirnya sedikit. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bertanya. Apakah kamu tidak bertanya tentang Zenith Sensing Art hanya karena aku bilang untuk tidak melakukannya? Lin Dong tertegun oleh pertanyaannya yang tiba-tiba. Segera setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi wajah terselubung Ling Qingzu yang cantik. Ketika dia melihat dia menatap lurus ke arahnya, dia mengalihkan pandangannya sebagai gantinya. Kamu tentu punya alasan sendiri untuk memintaku untuk tidak menanyakannya. Lin terkekeh dan menatap Ling Qingzu. Dia telah menurunkan matanya sebagai tanggapan atas kata-katanya. Setelah itu, dia berkata, Juga, sebagian dari diriku berharap bahwa aku tidak akan dapat mempelajarinya. Masih ada beberapa hal yang aku khawatir tidak bisa melakukannya. Petik 2 Ling Qingzu menjawab, Istana kesucian tertinggi sembilan heavens aku berhutang pada kamu. Itu tidak akan menjadi tidak masuk akal bahkan jika kamu diminta untuk belajar seni sensing zenit. Jika kamu sembilan istana surga kemurnian tertinggi berhutang kepada orang lain, apakah kamu bersedia untuk mengajar mereka? Jawab Lindung sambil menatap Ling Qingzu. Kamu, tatapan Ling Qingzu yang sedikit dingin tiba-tiba dibanjiri amarah. Dia segera berdiri dan mencoba untuk berlari dengan gusar. Tapi Lindong tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Menyentuh tangannya terasa seperti menyentuh batu giok yang sempurna, halus dan kenyal dengan sedikit kesejukan. Itu adalah perasaan yang membuat seseorang enggan berpisah dengannya. Tubuh mereka tampak kaku pada saat itu. Ling Qingzu pasti tidak mengharapkan tindakan seperti itu darinya. Dia awalnya tertegun, tetapi segera berusaha menarik tangannya. Namun, Lindong bereaksi dengan memegangnya dengan erat membuat perjuangannya sia-sia. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, hati Ling Qingzu sudah mulai panik saat dia buru-buru berkata. Lin Dong terus memegang tangannya. Dia tidak melakukan hal lain, tetapi hanya tersenyum. Jadi, apa lagi yang akan kamu lakukan untuk menghentikanku? Ling Qingzu dengan ringan mengepalkan giginya. Kehangatan menyebar dari tangannya menyebabkan dia merasa sedikit lemah. Segera setelah itu, dia menoleh dan melihat wajah tersenyum Lindong. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berhenti berjuang. hutan bambu itu sangat sunyi di bawah sinar matahari. Dua sosok memegang tangan, satu berdiri dan satu duduk. Cahaya tampak membentuk lingkaran cahaya di sekitar kedua sosok itu, menciptakan pemandangan yang sangat tenang. Adegan ini sepertinya berlangsung selamanya. Sebelum langkah kaki terdengar di kejauhan, suara kintan tiba dari kejauhan kakak laki-laki Lindong. Suara ini langsung menghancurkan ketenangan. Ling Qingzu buru-buru menarik tangannya dari genggaman Lindong dan berdiri di satu sisi. Dia tidak menatapnya, tetapi wajahnya memerah. Lindong tertawa kecil seakan ingin melanjutkan sebelum berdiri. Sosok yang cantik terbang dari jauh sebelum bergegas ke pelukannya seperti burung layang-layang yang lapar. Di belakangnya ada beberapa ahli dari Darkness Palace. Namun, setelah menyaksikan adegan ini, mereka buru-buru menundukkan kepala dan dengan hati-hati mundur. Lindung menatap gadis yang mengenakan rok hitam di lengannya dan membelai kepala kecilnya. Selesai dengan masalah hari ini, lebih atau kurang, King Tan menggeliat malas, menampilkan sosoknya yang indah. Dia memeluk lengan Lindung sambil terkikik dan berkata, apakah kakak laki-laki Lindung merindukanku? Sudah begitu lama, apa yang kamu coba lakukan? Lindong menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Namun, ayah dan ibu sangat merindukanmu. Cepat dan bereskan urusanmu. Lalu ikuti aku kembali ke wilayah Suan Timur untuk bertemu ayah dan ibu. Petik 2. Ketika kita kembali, ayah pasti akan menunjukkan ketidakbahagiaannya. Dan ibu bahkan mungkin memukul pantatku. Kakak laki-laki, Lindong, kamu harus melindungiku. King dengan takut berkata dengan ragu-ragu. Ketika dia berdebat dengan Liuyan sebelum dia meninggalkan rumah saat itu, kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri dan menerima hukuman kamu. Lindong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Melihat betapa tak tergoyahkannya Lindong, ekspresi Kintan langsung berubah masam. Setelah mendengar percakapan ini, Ling Kingzu tidak bisa menahan senyum. Saudari Kingzu, apakah kamu telah hidup dengan nyaman di sini? King Tan memandang ke arah Ling Qingzu dengan senyum yang indah saat ia bertanya. Ling Qingzu menjawab dengan sedikit senyum dan anggukan. Lin Dong menyaksikan kedua wanita itu berbicara dan tidak menyela. Setelah beberapa saat, dia menarik King Tan. King Tan ada yang ingin kutanyakan padamu. Kamu tahu tentang Imo, kan? Petik dua. Imo. King Tan terkejut sesaat, sebelum mengangguk saat ini aku memiliki simbol leluhur kegelapan dan secara alami tahu tentang imo. dalam hal itu, apakah kamu menemukan jejak imos di wilayah suan utara? tanya lindong. imo sangat aktif di wilayah suan timur. tidak mungkin bahwa tidak ada kegiatan di sini di wilayah suan utara, kan? king Tan mengerutkan alisnya dan merenung sebelum menggelengkan kepalanya. istana kegelapan kita adalah tuan dari wilayah suan utara. Setelah bertahun-tahun, kami secara alami berhadapan dengan Yimo jahat itu. Tetapi tidak ada yang mengejutkan. Petik 2. Lindong dalam hati terkejut. Mungkinkah wilayah Suan Utara benar-benar bersih? Mengingat metode sombong penjara iblis yang bahkan memungkinkan mereka untuk menyerang suku Marten Celestial. Tidak peduli seberapa kuat istana kegelapan, mereka tidak akan bisa memaksa penjara iblis menjadi tidak berdaya, kan? Mungkinkah mereka benar-benar mewaspadai simbol leluhur kegelapan? Tidak dapat mencapai kesimpulan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Karena Kintan telah menyelesaikan urusan internal istana, dia tinggal di sini bersama mereka malam dengan cepat jatuh sementara ketiganya terlibat dalam percakapan yang hangat. Kintan tampaknya menjadi sangat malas setelah dia berada di sisi Lindong di bawah sinar rembulan. Ia tertidur lelap di pelukan Lindong. Lindong menatap Kintan yang sedang berbaring di kakinya seperti anak kucing. Sambil tersenyum, dia dengan hati-hati menggendongnya dan memindahkannya ke tempat tidur di rumah bambu. Hanya setelah memastikan dia terselip dengan baik barulah dia diam-diam meninggalkan rumah. Di bawah sinar bulan, Ling Qingzu berdiri dengan cara yang sederhana namun elegan. Dia menyaksikan Lindong berjalan keluar dan tiba-tiba berkomentar dengan suara lembut, "King Tan benar-benar menyukaimu." Dia sudah seperti ini sejak muda, jawab Lindong sambil mengangguk. Ling Kingzu meliriknya saat dia akan berbicara lagi. Kedua ekspresi mereka tiba-tiba berubah sedikit. Mendongak, keduanya melihat siluet hitam berdiri diam di atas bambu di bawah bulan sabit. Sepasang mata hitam tampak sangat aneh di bawah sinar bulan. Lindung menatap siluet saat murid-muridnya sedikit berkontraksi. Hehe, kamu Lindung yang disebutkan Raja Kursi keempat, kan? Sosok hitam memandang Lindung dan bertanya sambil tertawa lembut. Dan yang terhormat penjara iblis manakah kamu? Lindung bertanya dengan tertawa dingin. Sosok hitam itu mengangkat kepalanya sedikit. Di bawah sinar rembulan, sebuah wajah yang tertutupi rune iblis terungkap. Dia menyeringai mengungkapkan sederetan gigi putih menyeramkan yang memancarkan aura menakutkan. Aku Raja Kursi Ketujuh dan aku di sini untukmu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1238, Raja Kursi Ketujuh. Aku Raja Kursi Ketujuh dan aku di sini untukmu. Setelah sosok hitam itu mengucapkan kalimat ini, ekspresi Lindung langsung berubah jelek, sebelum seluruh tubuhnya menegang. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang penjara iblis, kelompok Kimo yang aneh dan sangat besar itu, yang paling menakutkan adalah yang dikenal sebagai Raja Duduk. Sebagai contoh, Raja Kursi ke-10 yang muncul di ruang yang hancur saat itu, dan yang kekuatannya lindung diperkirakan melampaui para ahli yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Selain itu... Raja kursi ketujuh yang berdiri di depannya kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Raja kursi ke 10 Ini adalah pertemuan tatap muka pertama Lindong dengan individu tingkat atas Penjara Iblis. Raja kursi keempat yang dia temui di wilayah Suan Timur menakutkan, tapi itu hanya avatarnya. Oleh karena itu, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lindong. Namun, Raja kursi ketujuh yang berdiri di depannya adalah real deal cahaya hitam dan cahaya kilat perlahan muncul di mata Lindong. Sementara itu, kekuatan Yuan dan energi mentalnya melonjak ke depan. Jelas, dilihat dari penampilan Lindong saat ini, sepertinya dia sedang bersiap menghadapi musuh besar. Lin Qingzu, yang berdiri di sampingnya, juga memelototi Raja Kursi Ketujuh dengan matanya yang cantik. Sementara itu, longsword di tangannya yang seperti giok berdengung dengan lembut. Aku tidak pernah berharap bahwa penjara iblis benar-benar akan mengirim orang yang begitu penting sepertimu untuk seekor ikan goreng kecil sepertiku. Lindung memelototi raja kursi ketujuh sebelum dia perlahan berkata, "Hehe, tolong jangan rendah hati. Kamu bukan anak kecil lagi. Faktanya, kamu adalah salah satu individu dengan peringkat teratas dalam daftar sasaran penjara iblis kami. Oleh karena itu. Masuk akal jika seseorang seperti aku mengambil tindakan secara pribadi. Raja Kursi Ketujuh menjawab sambil tertawa. Lindong mendengus. Sebelum dia berkata, Namun, ketika orang penting sepertimu bergerak, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Tidakkah kamu takut Tuan Petir yang terbangun akan datang dan mencari kamu? Petik 2 Setelah mendengar ini, senyum di wajah Seven Seat King membeku sesaat. Segera, dia menjawab dengan lembut. Di masa lalu, petir tuan terbaring tidak aktif di wilayah Suan Utara. Karena itu, kami jarang berkelana di sini. Namun, sekarang setelah dia terbangun dan meninggalkan wilayah Suan Utara, jika kami menghabisimu dengan cepat, aku percaya dia seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Petik 2 Begitukah, cahaya hitam dan kilat di mata lindung menjadi semakin cemerlang. Sementara itu, Ombak besar mulai menyebar secara diam-diam. Raja kursi ketujuh terkekeh dan mengangguk. Kemudian, ia mengamati sekelilingnya sebelum berkata, ini bukan tempat yang ideal untuk berkelahi. Karena itu, aku khawatir aku harus meminta kamu untuk melakukan perjalanan dengan aku. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya sebelum ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Setelah itu, Lima sosok hitam aneh tiba-tiba muncul. Namun, setelah sosok hitam itu muncul, murid lindung menyusut dengan segera. Ini karena dia menyadari bahwa mereka berlima adalah Raja Imo Jelas, penjara iblis telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk menanganinya. Setelah lima sosok hitam muncul, cahaya hitam langsung melesat dari dalam telapak tangan mereka. Setelah itu, lampu hitam berselang seling di udara. Sebelum mereka membentuk formasi cahaya dan menyelimuti duo Lindong, King Zhu mundur. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia khawatir. Kemudian, dia segera meraih Ling King Zhu dan mencoba mundur. Namun, saat mereka hendak melarikan diri dari formasi cahaya itu, lingkungan mereka tiba-tiba berubah dengan kasar. Teleport, raungan rendah terpancar dari lima sosok hitam. Sebelum ruang menjadi sangat melengkung. kemudian. Formasi cahaya bersinar di depan lima sosok hitam. Raja Kursi ketujuh dan duo lindong, semua menghilang dari tempat ini. Bahkan fluktuasi spasial yang tersisa adalah satu-satunya indikasi bahwa sesuatu telah terjadi di sini sebelumnya. Ledakan tepat setelah mereka menghilang, fluktuasi mengejutkan tiba-tiba meletus dari dalam rumah bambu. Sebelum lampu hitam menyapu ke depan, langsung mengurangi rumah bambu menjadi apa-apa. Kemudian, sosok mungil melompat keluar dan berdiri di langit. Sementara itu, wajahnya yang sedingin es dipenuhi dengan keinginan membunuh yang kaya, saat dia menatap ruang yang terdistorsi. Swash, swash, banyak suara angin deras terdengar di sekitarnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan sosok telah tiba di sekitar hutan bambu. Ketika mereka melihat Kintan yang berdiri di udara dengan ekspresi dingin. Mereka dengan cepat berlutut. Kalian semua makhluk tak berguna. Memikirkan begitu banyak imo yang bisa menyusup ke kota kegelapan kita tanpa terdeteksi. Kenapa aku menjaga kalian semua di sekitar ini? Kintan mengepalkan gioknya seperti tangan. Sebelum Darkness Saints kita muncul. Kemudian, matanya dipenuhi amarah saat dia memelototi para ahli dari Darkness Palace. Yang berkumpul di sekitarnya. Sebelum dia meraung. Ketika mereka mendeteksi niat membunuh Kintan yang menakutkan, para ahli dari Darkness Palace sangat terkejut sehingga wajah mereka menjadi pucat. Segera mereka merendahkan. Tuan Istana harap tenang. Tuan Istana, dua tetua berjubah hitam bergegas sebelum mereka berhenti tidak jauh dari Kintan. Ketika mereka melihat ruang yang terdistorsi, mereka berkata, "Ketua Istana." Yimo yang menyusupi semuanya sangat kuat, dan kebanyakan ahli biasa tidak dapat mendeteksi mereka. Kintan mengepalkan giginya, sementara niat membunuh kaya melonjak dalam matanya yang sedingin es. Saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti gadis yang menyenangkan yang tidur nyenyak di pelukan lindung. Sebaliknya, dia tampak seperti ratu tertinggi di wilayah suan utara yang memegang kekuatan hidup dan mati di tangannya, mengambil napas dalam-dalam. Hintan berhenti melampiaskan kemarahannya pada bawahannya. Imo yang infiltr itu memang sangat kuat, dan bahkan dia hanya memperhatikan mereka beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia tahu bahwa itu juga pengawasannya. Setelah semua, ketika dia berada di sekitar Lindong, dia secara tidak sadar akan menurunkan penjaganya dan berhenti menjadi sangat berhati-hati, yang merupakan sesuatu yang terus-menerus mengalir ke dirinya selama bertahun-tahun. Namun. Dia tidak pernah mengira bahwa ini malah merugikan Lindong. Ketua Istana, fluktuasi spasial ini sangat hebat. Namun, aku percaya bahwa ini seharusnya bukan teleportasi jarak jauh. Setelah semua, Sir Lindong bukan individu biasa dan pembentukan teleportasi spasial jarak jauh pasti akan rusak olehnya. Oleh karena itu, aku percaya bahwa lokasi teleportasi harusnya berada di sekitar pinggiran kota kegelapan. Kedua tetua berjubah hitam memang sangat berpengalaman karena mereka menggumamkan deduksi mereka setelah mengamati fluktuasi spasial. Kilatan dingin es melintas di mata Kintan. Segera, dia mengepalkan tangan kecilnya sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Sebarkan perintahku. Kirim pasukan penegak kota dan pasukan penghakiman kegelapan. Cari setiap sudut dan celah dalam radius 1000 mil dari Darkness City. Selain itu, jika ada yang melihat fluktuasi yang menakutkan di lokasi manapun, segera laporkan. Petik dua. Iya nih, setelah mendengar ini, para ahli dari Darkness Palace segera menjawab. Kemudian, mereka dengan cepat berbalik dan mulai menyebar pesanannya. Lagi pula, sampai sekarang, mereka tidak ingin berada dekat dengan Kintan yang saat ini marah. Saat dia menatap sosok berhamburan yang tak terhitung jumlahnya, King Tan mengepalkan tangan kecilnya dan mengertakkan giginya sampai mereka mulai berderit. Di antara alisnya, sebuah simbol kuno terus menyala. Jelas, dia sangat marah tentang fakta bahwa lindung diculik dari bawah hidungnya. Setelah King Tan memberi perintah, seluruh kota kegelapan segera turun ke kekacauan. Ini adalah hutan lebat. Bulan perak menggantung tinggi di langit saat sinar bulan lembut menyinari, menyelimuti hutan dengan selimut perak tipis. Berdengung, langit yang awalnya damai tiba-tiba mulai terdistorsi dengan keras. Setelah itu, cahaya hitam muncul. Setelah cahaya hitam itu tersebar, beberapa sosok muncul di langit. Hehe, ini tempat yang lumayan. Aku percaya bahwa kamu berdua harus puas jika kita memilih tempat ini sebagai tempat pemakaman kamu. Raja kursi ketujuh tertawa sambil melihat Duo Lindong. Bagaimanapun, kota kegelapan adalah wilayah istana kegelapan. Selain itu, King Tan, penguasa istana Darkness Palace, memiliki simbol Darkness Ancestral dan Darkness saint yang dipulihkan. Karena itu, jika mereka bertindak di kota, mereka takut bahwa beberapa keadaan yang tidak terduga dapat terjadi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memindahkan duet lindung keluar dari kota kegelapan. Dengan melakukan itu, mereka akan dapat memastikan bahwa rencana mereka tetap aman. Lindung menatap tanpa emosi pada barisan yang menakutkan itu, Raja Kursi ketujuh, yang kekuatannya setara dengan seorang ahli yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi, dan lima Raja Yimo, yang setara dengan para ahli tahap reinkarnasi. Ketika menghadapi barisan seperti itu, bahkan saat ini dia merasakan rasa bahaya yang kaya. Ketika pertarungan dimulai, aku akan melakukan yang terbaik untuk memblokir dan menunda mereka. Carilah kesempatan untuk pergi dan menemukan Kintan. Lindong menoleh dan berbisik kepada Ling Qingzu. Ling Qingzu meliriknya, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan memuntahkan omong kosong seperti itu. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah sesuatu yang bahkan kamu tidak bisa atasi. Jika aku pergi, itu tidak ada gunanya bahkan jika aku menemukan Kintan." Petik 2 Ketika dia melihat bahwa dia tiba-tiba menjadi keras kepala saat ini, Lindong tidak bisa menahan rasa frustrasi. Namun, Ling Kingzu tetap tanpa rasa takut, dan tatapannya yang tenang dan tenang membuatnya tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya akan ada keributan saat kita bertarung. Aku perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Raja Kursi ketujuh tertawa dan melihat duo Lindong, lalu... Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, ledakan. Setelah dia mengangkat tangannya, aura iblis yang kaya mengalir keluar dari tubuh lima Raja Yimo. Kemudian, mereka berubah menjadi layar cahaya aura iblis besar dan menyelimuti seluruh hutan. Dengan demikian, ini mencegah fluktuasi bocor. Jelas, Raja Kursi Ketujuh bertekad membunuh Lindong hari ini. Ketika Raja Kursi Ketujuh melihat bahwa layar cahaya aura iblis terbentuk, dia akhirnya tertawa sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan memandangi duo lindong sebelum dia berkata, "Selain simbol leluhur, kamu adalah orang pertama yang aku temui yang dapat mengendalikan lebih dari satu simbol ancestral. Karena itu, walaupun kamu belum maju ke tahap reinkarnasi, posisi kamu di daftar sasaran kami hanya dikerdilkan oleh delapan master kuno petik dua, namun..." Setelah hari ini, mungkin namamu akan dicoret dari daftar sasaran penjara iblisku. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, senyum di wajah Seven Seat King menjadi lebih berbahaya. Setelah itu, sejumlah besar aura iblis ganas, yang tampaknya bisa menyelimuti langit, menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Segera, seluruh hutan mulai layu, bahkan, bahkan kekuatan Yuan Alami mulai menangis dengan sedih, swash. Dengan senyum lebar di wajahnya, Raja Kursi Ketujuh mengetuk ruang kosong dengan satu jari. Segera, sinar cahaya aura iblis, yang sangat kental sehingga hampir seperti cairan, ditembakkan dari jarinya dan melesat melintasi ruang kosong. Sebelum itu terbang ke arah lindung dengan kecepatan seperti kilat. Ketika dia melihat Raja Kursi Ketujuh melakukan langkahnya, niat membunuh yang kaya menyembur dengan keras di mata lindung. Melambaikan lengan bajunya, bayangan hitam melesat sebelum mengayunkan bilah hitam panjangnya. Dengan ganas meretas balok cahaya aura iblis itu dalam proses. Dentang, percikan terbang ke segala arah sementara ruang di sekitarnya bergetar. Sementara itu, Sky Devouring Course, yang memegang pisau panjang hitam, didorong mundur sejauh puluhan meter. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tertegun. Lagi pula. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mayat penyantap langit ini yang diperkuat oleh tuan penyantap jatuh ke dalam kerugian. Hehe. Apakah itu Sky Devouring Course milik Devouring Master? Ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu tidak akan bisa menyelamatkan kalian hari ini. Petik 2. Raja kursi ketujuh terkekeh sebelum dia perlahan menutup matanya. Segera, aura iblis laut di belakangnya mulai bergejolak.